Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami kami hadir untuk anda dimana hari ini luar biasa lokasinya ini pun banyak temannya di sebelah hilir sana teman-teman hari ini lokasinya suasananya cukup panas tapi uh, di bawah batu lokasinya pas dan sebenarnya kalau sendirian ini enggak berani nah seperti ini ini adalah lokasi yang sebenarnya baru kami kunjungi teman-teman tetap ikuti jejak cuy menyatu alam ini adalah menelusuri sungai di wilayah sungai kalimantan lokasinya cukup seramah dan hati-hati Eh. Uh. sebenarnya mungkin jamnya belum tepat ikan aja makan pakai jam ini jadi ya tunggu jamnya ya matang Yap. itu adalah lestari hutan yang masih alami sungainya walaupun musim kemarau sungainya tetap seperti ini karena wilayah sini itu masih lestari hutan belum banyak dirusak oleh tangan manusia sehingga airnya eh, walaupun kemarau tetap seperti ini sambil kita rekreasi menikmati indahnya alam Ini adalah perjalanan menuju uh, pulang hari ini, terbayarkan oleh pemandangan yang indah. Gimana hari sudah mulai gelap, jadi... Terima hmm, untuk menuju oh, lokasinya cukup indah seperti itu. Oke okay, terima kasih, berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.